serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar leslah lah menemani santai malam kalian saat ini, pemimin akan memberikan informasi terbaru dan tentunya menarik pengetahuan petia untuk kita simak kabar bahagia sekitar idola kesayangan ke kabar pertama kita awali dengan kabar spesial yang diunggah oleh Korupen ya, Masya Allah banget Rupin, Ini satu jam yang lalu Menggugat sebuah postingan foto Kebersamaan dengan keluarga Doang Su family dan tentunya keluarga Leslar Ini saat ketika Doang Su kunjungi Ke rumah Leslar Jemukin Abang El Ya Masya Allah Berbahagia selalu untuk mereka Mudah-mudahan silaturahmi Selalu terjaga dengan baik Amin Dan ada kalimat kartu juga Yang dituliskan di postingan ini Nengokin BBL yang sangat gemas Wah, Masya Allah banget ya korban aja mengatakan Bahwa BBL itu sangat gemas banget ya Masya Allah hingga Komentar pun banyak diberikan Ada salah satunya komentar dari kakak Rizky Bilar Yang ikut memberikan komentar Uncle Ruben Kata kakak Bilar ya Masya Allah Uncle Ruben Alhamdulillah Akhirnya jengokin BBL juga Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan Dan di postingan ini pun Banyak sekali tanggapan komentar Banyak respon yang diberikan Dari para sahabat Leslar Ya ini dari akun Lesli Bilar Tim Sehat-sehat toon su family Dan Leslar family amin Ada juga komentar dari Bu Fir ya Mengatakan masya Allah Terima kasih uncle Semoga sehat terus ya semuanya amin. Masya Allah banget ya Support, dukungan dari fans juga Sangat baik, sangat kompak dan solid. Ke nah, kabar berikutnya, ada sebuah unggah dari IGS-nya di yang baru saja mengunggah sebuah postingan video yang tentunya diunggah oleh Kak Sarwenda. Walau sahabat, ya perhatikan, Kak Sarwenda ini menggendong Baby Elia yang sangat dikemas masya Allah luar biasa. Alhamdulillah, Baby Elia juga oleh Kak Sarwenda. Mudah-mudahan tentunya dukungan dan doa selalu banyak diberikan dari orang-orang baik. Dan berikutnya juga kita mampir ke fashionnya Abang L ya Perhatikan baju dan tentunya kopi yang dipakai Abang L ketika digendong oleh Kak Sarwenda dan Enin Di postingan ini persahabat ya perhatikan harga baju yang tentunya dipakai oleh BBL ini dibanderol seharga 1.173.000 793 rupiah Wow, Masya Allah banget ya Outfitnya dari Abang Eli Sudah tentunya jutaan rupiah Ini fantastis Mudah-mudahan selalu berkah barokah Rezeki Abang El Dan mudah-mudahan juga untuk rezeki Kedua orang tua yang diberikan kelancaran Amin Ke kabar selanjutnya Ada sebuah kabar terbaru yang kita dapatkan juga Persahabat yang perhatikan, Yang diunggah oleh akun family Anas Kalesler 23 dua tiga. Ini menipost kembali unggahan dari Bang Bobi Suarez Perhatikan Di unggahan Bang Bobi Suarez ini mengunggah sebuah postingan foto kamera Wow banyak banget ya Ini tepatnya lagi di rumah Leslar Dan perhatikan di kalimat yang tentu dipostingan Persiapan buat besok Kalau kalian persiapan apa katanya tua Ternyata kamera ini adalah persiapan untuk acara Aki Kabang El Makin gak sabar menyaksikan acara tersebut mudah-mudahan lancar dan Berjalan mulus tanpa Satu halangan apapun Perhatikan juga di kalemang caption yang dituliskan Persiapan untuk besok Kalian udah siapin apa aja nih Nyambut hari esok Wow, Siapin sembilan aja buat nonton TV Katanya tuh Ini Respon yang sangat luar biasa mudah-mudahan Atau selalu kompak dan solid Mendukung acara-acara Dari idola kesayangan kita Dan tentu kita juga harus Wajib bantu doa Pindah-mudahan acara Aki Khabang El besok diberikan kelancaran dan kesuksesan. Amin. Ke kabar selanjutnya, ada sebuah kabar dari Langit Musik. Para sahabat yang diperhatikan di kabar ini, tentu lagu kelepas dengan ikhlas yang dinyanyikan oleh DLL Kejora tidak menjadi nomor satu di Langit Musik Top Dangdut 50 di bulan Desember. Lagu Kulufas Dengan Ikhlas ini hanya bisa berada di nomor 6 persahabat yang Tetapi ini Alhamdulillah kita patut bersyukur walaupun tidak nomor satu, Alhamdulillah bisa masuk 10 besar persahabat ya sama-sama kita kompak juga Untuk selalu mendoakan, selalu mensupport dan mendukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita Perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan di postingan Langit Musik ini, yang paling ditunggu nih sama penggemar dangdut. Yuk kita umumkan Langit Musik top 50 dangdut bulan Desember 2021. Selain punya suara yang khas, Woro Woro juga berhasil jadi jawara top 50 nih, sobat dengan single andalan angin dalu, katanya tuh sahabat ya. Dan ternyata untuk uh, di nomor urusan pertama, itu woro-woro dengan tentu single andalannya Angin Dalu persahabat ya Dan untuk selamat juga untuk musisi dan penyanyi lainnya Mention penyanyi favorit kamu di bawah ya So pastinya di Dalai Segejora Yang selalu kita hidangkan Alhamdulillah mudah-mudahan Untuk single-single tidak -single Dalai Segejora Ini bisa menjadi nomor satu Amin Ya Rabbal Alamin kabar berikutnya juga persahabat Perhatikan ini info penting untuk kita semua yang diinfokan kembali oleh akun L2W.ID Jangan sampai lupa untuk besok juga menyaksikan acara serial Cinta Abadi Leslar Tetaplah setia bersamaku Episode terakhir jam 10 pagi hari minggu besok Di Antv. yuk sama-sama kita gaskan kompak Jangan sampai ketinggalan karena di episode terakhir ini Tentunya keseruan semakin diberikan dari dalam kesangan kita yang akan berkolaborasi dengan Ransia, Rafi, Ahmad, dan Nagita Slavina tentunya. Kita masih menunggu kejutan dan cedukan vitamin terbaru selanjutnya. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslah. tentunya. Ini informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silakan berkomentar mengumumkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh